Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr and Mrs News. Tom and Jerry juga ada di luar angkasa sebagai dua satelit yang tampaknya saling mengejar sebagai bagian dari misi Gravity Recovery and Climate Experiment follow-on atau GRACE-FO NASA. Misi ini akan memungkinkan para ilmuwan untuk lebih memahami iklim bumi. GLASS PO merupakan kelanjutan dari proyek asli NASA yang berlangsung dari tahun 2002 hingga 2017. Sri Srinivas Behtadpur, Direktur di Pusat Pendidikan Luar Angkasa UT, memimpin pengembangannya. GLASS PO melibatkan dua satelit yang menurut NASA Jet Propulsion Laboratory atau JPL terpisah 137 mil. Sama seperti Tom and Jerry, satelit terus menerus mengejar satu sama lain di orbit di sekitar bumi tujuan dari desain ini adalah untuk memungkinkan pengukuran medan gravitasi bumi data dari grace PO akan digunakan di seluruh dunia untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dari prediksi dampak kekeringan hingga informasi tentang penggunaan dan pengelolaan air dari akui bawah tanah air tanah Samudra, danau, sungai, dan lapisan es akan dimonitor oleh satelit kembar yang merupakan bagian dari misi bernama Badan Antariksa Amerika Serikat dengan pusat riset Jerman untuk Geoscience. Di antara inovasinya, Grace adalah misi pertama yang mengukur jumlah es yang hilang dari lapisan es Greenland dan Antartika. Wrangweb Ilmuwan proyek Grace PO di Jet Population Laboratory Nasa mencatat bahwa untuk memahami perubahannya terjadi dalam sistem iklim, para ilmuwan membutuhkan catatan data selama beberapa dekade. Catatan dari Grace akan memungkinkan kita untuk lebih membedakan variabilitas jarak pendek dari tren jangka panjang. Manajer misi akan mengevaluasi instrumen dan sistem satelit serta melakukan prosedur kalibrasi dan penyelarasan.